Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini saya akan mengecek hasil belah batang bahan bonsai waru. Ya, ini ini saya tanam dari hasil stek ranting. kita lihat ya hasil akarnya Nah ini hasilnya, setelah kita pecah batangnya, ini udah sekitar empat bulanan Akarnya juga sudah mulai penuh ya batang belum sempat dikawatin nah ini hasil belah batang bahan bonsai waru yang ditanam dari hasil stek ranting potongan nah kalau yang ini mau dibuat on the rock sudah mulai kencang ya mengikat di batu kemarin habis di 2 hari yang lalu Untuk akar bagian belakangnya, sudah ada yang mulai terjepit, ya, mulai mengikat ke karang. Kalau dilihat dari bagian atas, di bagian samping batangnya meliuk. Ini dari awal saya tidak menggunakan kawat sama sekali ya, hanya menggunakan sebatang kayu yang dililit. Setelah 3 bulan kayunya bisa baru dicopotin. Nah ini dia. Asal hasil pecah batang. Usia 3 bulan 4 bulan. Ini. Ini kayaknya akar serabutnya udah penuh nih bawahnya jadi saya waru gitu. Di atas kelihatannya dikit, padahal di dalam tanah ini akar serabutnya penuh. ini rencananya mau saya jadiin on rock gitu ya Sekian dulu ya dari saya Nanti kita lanjutkan proses selanjutnya Untuk pembuatan bonsai on ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh